salam listrik bosku kali ini nih bosku kita ini bosku akan berkunjung ke kantor cabang bosku kantor cabang showroom showroom toko-toko showroom yang ada di Sidoarjo bosku di Pondok Chandra jadi bos bosku sekalian yang bos bosku ini ya yang rumahnya daerah Surabaya yang rumahnya daerah Sidoarjo atau mungkin liburan ke daerah sana dan ingin Berkunjung ke Toko Mitra Sejati nih bosku Sidoarjo ada cabangnya bosku Nah kali ini kita sekalian Bosku soalnya bosku Kebetulan ada orderan Isiko 2 ke Kalimantan Selatan bosku Sama Ke Bandar Lampung Unit DF3 bosku Jadi unitnya di belakang ini bosku Kita sekalian mampir ke cabang Sidoarjo bosku ya Jadi untuk yang dua Yang enggak yang gak packingan itu, bosku. Itu kita taruh di cabang, situarjo, bosku, karena di sana stoknya habis, bosku. Nah, jadi nanti mungkin sebelum ke pondok Chandra, bosku, kita mampir ke ekspedisi langganan kita, bosku, untuk luar pulau, bosku, hingga kargo, bosku. Jadi, untuk luar pulau yang mau order, gak perlu khawatir ya, bosku. Gak perlu khawatir, Mas. Nah, sekarang buat apa saya jual tampang kalau mau nipu, Mas? mantap iya toh mas betul-betul nampak betul. ini lebih mahal mas daripada jual ginian nih pu untungnya berapa sih mas iya toh mas betul-betul jadi kalau mau order nggak perlu khawatir tinggal langsung hubungi WA yang ada di deskripsi atau yang sukanya biasanya belanja lewat Tokopedia atau mungkin Shopee juga bisa di deskripsi ada bisa dicek biasanya pemburu diskonan pemburu cashback kalau Tokopedia itu sama Shopee itu ya jadi nggak perlu khawatir bosku Kita amanah 100% Barang pasti kita kirim Nah ini contohnya kebetulan kita mau kirim ke Kalimantan Selatan Sama Bandar Lampung Nah kalau untuk pengiriman luar pulau kan kita memang Ekspedisinya adanya di Surabaya Jadi makanya kita kirim ke Surabaya Nanti sekalian kita Cek toko yang ada di Sidoarjo Kita mampir sebentar juga nanti bosku Kita cek di sana junita apa aja yang yang ready dijual jadi kalau misalkan bos bosku nih ingin main monggo silakan nanti untuk alamat jelasnya saya tuliskan di deskripsi juga bosku ya ruko palem pondok chandra bosku ya lanjut bosku ya Food. mandalika itu ya? mandalika bosku Salis mandalika selis mandalika 5 jutaan bosku dipakai food. sudah sampai mana ini bosku? ngagel sampai ngagel tempat ekspedisi ekspedisi yang kerjasama dengan indah kargo okay. jadi dua unit turun di ekspedisi langsung dikirim ke customernya yang ini dua unit lagi dikirim ke cabang Pondok Cantra Sito Arjo pengiriman barang selesai bosku ya sudah nyampe di Indra Kargo, kita tinggal nunggu aja nah surabaya panas bosku maaf tadi waktu pertama kali kita berangkat nggak sering lihat kamera bosku ya soalnya lewat tol bosku tol tol <tul> ini udah selesai kita lanjut bosku ya kita kan mau apa itu main ke ini bosku cabang yang di Sidoarjo bosku kita main Japan yang di Sidoarjo nanti kita ngevlog di sana bosku ya kita lihat unit apa aja yang ready kita langsung putih ke tempatnya bosku minum dulu bosku Bosku, ini cabang Mitra Sejati juga, Bosku. Mitra Sejati juga. Kita lihat, Bosku. Ini yang di Nginden. Tapi kita belum berkunjung ke sini, Bosku. Nanti, Bosku, ya, kalau ada waktu, Bosku. Ini yang warga Surabaya sekitarnya, yang daerah Nginden sekitarnya kalau mau main lihat-lihat sepeda listrik, di yang apa? Yang ready di Mitra Sejati wilayah Nginden itu tadi, Bosku. Pondok Chandra bosku, kita udah masuk Pondok Chandra bosku. Sebentar lagi kita nyampe showroomnya bosku. Nanti kita temui anak-anak sales yang di sana bosku ya. Barangkali bosku mau tanya-tanya seputaran motor listrik atau gimana kan. Enak bisa temui siapa siapa gitu bosku. Nah ini bosku lokasinya sebelah pojok itu bosku ya. Bentar, bosku, bayar parkir masuk dulu bosku. Kita harus bayar parkir bosku. Saya ubah. pak. Lanjut. Kita bayar parkir sudah bosku. Kita masuk. Nah, ini lokasinya bosku Nanti alamat lengkapnya Saya kan nggak hafal bosku ya Saya tulis di deskripsi Begitu bosku Nah itu bosku Nah ini bosku Kita nyampe bosku Nah ini bosku Kita parkir dulu bosku ya Di situ kita sidak kita tidak ke sana bosku. Kita lihat bos. Kita turun bosku ya. Aduh. Nah, ini bosku. Ini Mas Arif. Ini teknisinya bosku. Ini bosku ya. Itu bosku, Ruko Palem Pondok Chandra TE55 Sidoarjo ya. TE5 Ruko Palem Pondok Chandra TE55 Sidoarjo itu dulu sebenarnya koperasi cuman nanti rencananya kan kita juga buka cabang di sini Mitra jati elektrik baik Mas tarip sini Mas Nah ini bosku ini teknisinya Selamat siang selamat sore Selamat sore sudah sore katanya Nah ini bosku ya yang rumahnya sekitaran Pondok Chandra, atau mungkin daerah-daerah sini, mainnya ke sini bisa bosku, banyak promo bosku. Nah, oh, ini kemarin habis berbahagia bosku. Mbak Lia, habis menikah kok langsung balik kerja lagi bosku ya. Mbak Lia, terus ini juga bosku, kasirnya, mbak siapa mbak saya enggak gitu kenal. Nita. Mbak Nita, terus yang lain. Nah, sini bosku, ini mamak saya bosku. Ibu, ibu bosku, bu Puspa, bu Pribon bu. Apa simpri, bu? gimana bu? Rame ya bu di sini bu? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah bu ya. ya. Cuman disyukuri, disyukuri itu bosku. Ya. Nah, jangan lupa bosku ya main ke sini ya, yang rumahnya area sekitar Pondok Chandra bon. Main gratis bu, nggih? Gratis monggo. Kalau dibawa pulang baru bayar, nggih? No itu bosku. Mau tes rate gratis, bisa bawa pulang gratis. bayar Bisa nego harga sampai deal Waduh Itu bosku yang ditawarkan bosku ya Bisa nego harga sampai deal Anak-anak kemana bu? Anak-anak pada keluar Pada keluar Pada yang tes rate, Oh ada ya. Oh begitu ya Nanti alamatnya saya nggak lupa Anu bosku ya, saya tulis di deskripsi Nanti kontak yang bisa dihubungi bisa nanti di situ, bosku. Nah, mas, kok unitnya kok sudah banyak yang keluar, mas? Kayaknya kemarin saya kesini banyak, mas. Laku. Wih, laku-laku yang nggak ada di Malang, bosku. Ya, ini loh, bosku, sudah habis di Malang, bosku. Mini chopper, mini chopper. Kalau yang lainnya rata-rata ya, sama bosku, Mim. ada semua. Iya, Win, Win juga habis di Malang, sama Warwolf, Bosku. Itu, kita cek Warwolf. Ini kemarin tinggal satu di Malang, cuman sudah laku. Kirim ke Singosari. Ini Win, kita yang gak ada stoknya di Malang, Bosku. Tinggal satu ini aja. Yang lainnya sama rata-rata. Oh, sama, butterfly, Bosku. Ini punyanya UnFly. In cuman yang tipenya paling lama ini, Bosku. Tinggal satu ini Butterfly tadi bosku ya acara kita hari ini bosku habis dari kirim paket ke ekspedisi kita main-main ke Sidoarjo nah kliknya kita pulang bosku kita pulang kita balik ke kota Malang bosku sekalian closing Nah mungkin sekian dulu bosku ya video kita kali ini kalau misalkan ada salah ucapan atau salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa bantu channel ini berkembang, subscribe, like, dan komen, bosku ya. Share juga, bosku. Sekian dulu, bosku. Salam listrik, bosku. Tapi kalau video ini mau api apa ya, bu?